Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Lesti Lovers, Belovers, serta Leslar Lovers dimanapun kalian berada Kembali di TV hadir untuk mengabarkan kabar baik, kabar bahagia dari idola kita Lesti dan Rizky Villar. Namun sebelumnya persahabat bagi kalian yang baru menemukan channel ini jangan lupa untuk mendukungnya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 keberkahan barokah semuanya Amin Untuk mengawali percobaan kita bersama di malam hari ini Tentunya kita masih belum bisa Mohon banget ya dengan Melihat pelsingan Abang L Ini lagi date Bareng baby Amin dan baby Rayanza Masya Allah sampai Bunda Lasi Kejura Anci memperhatikan baby L Seperti ini ya Aduh bangga bahagia sekali Masya Allah masih baik aja yang Udah someh gini Kalau kota bahasa mah Soleh, ramah kayak papa bundanya nak. Masya Allah mudah-mudahan Sehat selalu, bahagia selalu Untuk idola kesayangan kita Di postingan ini persahabat ya Tentunya banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan Salah satunya dari akun suni.pak.5836 Lihatlah onti, Abang El setia banget sama Guzel Sampai Amina aja dia gak berani mandang katanya tuh ya Memang <tuh>, dituntunya perhatikan Bibi El gak berani mandang Amina nih persahabat dia Selalu dialihkan, tentunya pandangannya Masya Allah ini sih setia banget sama Bibi Guzel Luar biasa Hingga tentunya Arafi dan Mama Gigi juga memposting Sebuah postingan foto cute ya Bibi Rayanza bersama Amina dan Abang El Luar biasa BBL lagi digendong oleh Mama Gigi Ini sih kebahagiaan yang tentunya Kita dapatkan ya Malam hari ini Dan kita lihat juga persahabat ya Rafi dan Mama Gigi menuliskan sebuah kalimat Bayi-bayi gemes Katanya itu Masya Allah Anak soleh dan mah. Dan tentunya Mama Gigi juga gemes banget Melihat Abang L ya Sampai abang L digendong lah oleh mama gitu, Perhatikan Anteng banget lagi abang L ya Luar biasa Hingga mendapatkan komentar yang positif juga dari para fans Yakni dari akun instagram Delvina Lesler mengatakan Masya Allah ini terlalu gemes Sehat-sehat terus ya semuanya Amin Ada juga persahabatnya komentar dari akun Siti Liza, Ikut juga menanggapi Masya Allah gumus-gumus katanya Tuh persahabat ya Luar biasa nih Abang M selalu menjadi pusat perhatian Dimanapun berada, dimanapun tempat Kita bangga, kita selalu bahagia Selanjutnya persahabat ya, Kita juga mendapatkan vitamin bahagia dari kok Chris Yang mengunggah video Lagi di rumahnya Papa Bilar persahabat ya Ini lagi main biliar bareng dan penampilan rambutnya Papa Bilar bikin stalk banget ya. Modelan tentunya batok kelapa kata sahabat Leslar mah aduh cute banget pokoknya. Dan di sini persabatan tiba-tiba. Kita merefleksi untuk vitamin bahagia nih, rutinitas di malam Jumat. Ternyata Papa Bilar langsung tentunya main sepak bola malam hari ini di live Instagramnya Toba Boy. Tiba-tiba Papa Bilar terlihat memakai kaos sepak bola warna merah. Dan untuk mengucapkan ucapan selamat ulang tahun untuk Toba Boys, bersahabat ya. Ini langsung dari Papa Rizky Bilal. Allah, sudah ada di lapangan aja nih, bersahabat ya. Rutinitas di malam Jumat. Mudah-mudahan sehat selalu, bahagia selalu untuk idola kesayangan kita. Selanjutnya, bersahabat ada info pentingnya untuk keluarga Konoha. Ini langsung dari Leslar Meta Force. Di akun Instagram Leslar Metaverse Satu jam yang lalu ini menginfokan bahwa Bakal ada acara besok Big Ama Ask Me Anything Persahabat ya Leslar Metaverse eksklusif Ama With Rudy Salim Rizky Bilar Reza Ini jangan sampai terlewatkan 13 Mei 2022 Jam 11 siang Persahabat ya Tuh. Dicatat jamnya besok jam 11 Akan ada tentunya acara yang tentunya luar biasa dari Leslar Metal Force. Kita simak juga bersama di kalimat caption info yang dituliskan. AMA bersama Rudi Salim Rizky Bilar dan Reza. Tentunya date nya tanggal 13 Mei 2022. timenya jam 11.00 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa menghadiri Big AMA ini. dia mendapatkan banyak sekali informasi terupdate mengenai Leslar Metal Yuk, sama-sama dukung. Sama-sama kita support buat lestar metapus mudah-mudahan semakin mendunia dan semakin sukses jaya selalu amin. Dan pasien persahabatan kita juga masih menunggu cidukan vitamin terbaru malam hari ini. apakah papa Bilar malam ini ditemani oleh bunda Lesti Kejiora? wow pastinya ini buat penasaran banget ya. makanya jangan kemana-mana atau stay tune dan pantengin channel ini terus biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik dan vitamin bahagia selanjutnya dari idola kita lesti. Dan Rizky Bilar Bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar Bami ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh